Oke, jadi sebelum masuk ke inti videonya kali ini, saya akan memberi satu informasi, ya, buat kalian yang ingin melakukan drifting donat di Roblox Car Driving Indonesia ini. Kalian wajib memiliki mobil yang penggerak roda belakang atau rear-wheel drive jadi buat kalian yang punya mobil front wheel drive, penggerak roda depan atau all wheel drive itu kemungkinan caranya akan berbeda dan itu sangat lumayan sulit untuk dilakukan jadi cara yang paling gampang untuk melakukan drifting donut di roblox car driving Indonesia ini yaitu dengan menggunakan mobil dengan sistem penggerak roda belakang atau rear wheel drive jadi kalian siapin mobil dengan penggerak roda belakang ya seperti contohnya Toyota Avanza, Toyota Bintang Nova, ya kan dan mobil-mobil lainnya yang memiliki sistem penggerak roda belakang teman-teman atau Wheel Drive oke jadi langsung aja kita masuk ke bagian inti video ini yang wajib kalian miliki adalah kendaraan yang memiliki sistem real wheel drive atau penggerak roda belakang ya tentunya lalu yang kedua kalian masuk ke mode manual atau kalau nggak ada manual ya sequensial nggak apa-apa di sini saya pakai mode manual dan kalian rem tangan dulu karena biar mobilnya enggak uh, jalan ya nggak tergelincir lah nggak jalan sendiri lalu setelah itu kalian matikan mode Traction Control serta ABS-nya. Kalau mobil tersebut nggak punya Traction Control atau ABS ya bisa nggak bisa ya. Ada beberapa mobil yang memang bisa, ada yang beberapa mobil memang nggak bisa. Kalau saya di sini pakai Toyota Avanza Velos ini, teman temen Oke, jadi langsung aja ya kita coba. Di sini kalian gas dan rem, kemudian belokan. Spier kalian terserah mau ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita coba ya, kita eksperimen. Kita lepas rem tangannya. Oke. nah kalau sudah berputar seperti ini ya kalian tinggal gas terus ya. Pastikan mode transmisi tersebut di sequential atau manual biar enggak uh, pindah nggak pindah transmisi teman, nggak pindah gear lah, nggak pindah gigi kedua atau ketiga gitu. Nah di sini kalian tinggal gas penuh aja dan kalian tinggal uh, belokin ya kanan kanan kanan jadi nggak selalu di kanan terus jadi belokin dilepas belokin dilepas gitu teman-teman. untuk disini saya menggunakan mobil tokom Avanza Velos ya ini sangat mudah sih kalau mobil ini buat teman-teman yang mau nyobain mobil ini atau mobil yang lain ya silahkan kalian eksperimenkan sendiri gitu Di sini saya sudah memberikan contoh bahwa seperti tadi uh, dengan rem tangan kemudian gas penuh kemudian lepas rem tangannya nggak perlu direm juga nggak apa-apa sih tadi nah, Di sini saya akan coba ini kan ke kanan sekarang kita akan coba untuk bikin donat ke kiri ke arah kiri Oke okay. seperti sama ya tadi rem tangan kemudian gas penuh gas penuh kemudian belokkan setir ke kiri oke okay. nah kalau sudah seperti ini sudah gampang Oke teman-teman mungkin cukup itu aja ya untuk informasi cara membuat Drifting donat pada video kali ini. Jadi saksikan terus video-video di channel saya ya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.